Assalamualaikum, bro. Jadi, adalah vlog hari ini tanah pembuatan pupuk air bersama Bapak Kepala Desa. Saya, Pak Kepala Desa, mau mempersiapkan diri untuk praktek pembuatan pupuk. datte itu. Cari Kasih gara <sukur> <Wow. sukur> <Okay. sukur> ah. <sukur> pun p함 lebih dan jumpa BEC Kabosinklorator kerbau, daripada pembuatan organik baik padat maupun cair. ini biasanya yang lain saya niat saya Masyarakat itu dikerjainya jadi ojok konsumtif, ojok APBU. Wah, ini kita kembali 50 tahun yang lalu, lebih basah, ya, ini memanfaatkan lingkungan sekitar, risiko ilegal lebih, kurang kelembek, dan tentu. Di sini kita rame, baru nih pun ikut di rok, nih, karung kentosi umok, nih, langsung dicampur mawar. Biasanya, ini bisa umur berapa? Biasanya tetes, tetes iya. oh, oh, iya gede, minimal tetes tetes so ben sapi. Jadi, yeah. kalau benar, saya apa beras. cucian beras nih senes. Lu, lu, pilih nggak tepung. Tetap, soalnya kadang kalau lali. Bisa yeah, lali bisa tepung beras. Oke bisa tepung beras tapi penting-penting ya, enak tapi perusahaan produsen organik baik organik cair bodegi yoyo pok u neng cucian beras utawa tepung, beras utawa lari ya ngarang ya, yeah. nah saat tenane nih kiki gulaib bakteri ini coba mulai no, sing penting sebagai bahan dan materi wau, wow. sing penting enten, mungkinlah enten uji lepe mesti eneng ke bakteri mungkupi. tergantung jumlah besar kecil, yang kita ambil Warga RI Saka kari Nah itu susu Pak Masalah, susu. Mm .まあ, yang RIGHT? itu pakan yes. okay. what... okay. it. yes. right. no, ternak Kata lu enggak. kasar. Oke. Oke. Diaduk. Nah, manas. Manas. Santai. Hmm. Ya, Biasanya lakon nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, bian di balik hijau sakit beli Nah, nyapa bian bian aku mau lupa Lek Ini aku wale Tak anu hasil Tapi ppl Nah, baru Ppl, ppl Nah, sisi aku kan lebih capar atau ini coro dan makronya ini saja lali betul apa capar paling ini Pengen kayaknya, eh, organik sing paling uh, Mas. di video, ke kamera, kamera, kamera, ini namanya bongbongpre, namanya bongpre. sembarang, maksudnya. Oke, pengen aku kena, pengen aku kena. orang yang orang Oh, Kan, selain prosesnya ngini. bersama Pak Lurah.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 Ya res. terus désir. Oh hati. paling oke kandungan makronya itu kalium. Kalium niku rambuté kendangira kita kalcium kalium Kalium kalium Tape ini salah di Terakhir tape. <noise> tape Pak. Catatan yang masuk. Oke apa campur ini, lek kula arahnya dipakai tetapi diarahkan untuk pupuk tentunya kan eter kan harus kenapa <tuh> Mas lur. sampai susu,